Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, dalam video kali ini saya ingin menunjukkan kepada para subscriber bahwasanya ada pohon pule. Oh, singgahannya larang lor. Puluhan juta, lor. ditawar sudah berapa juta nurung tiba ini. Nah, mari kita lihat seberapa besar untuk huon bulenya aku juga penasaran jangan lupa like dan subscribe dan ikuti saya Oke let's go kita berangkat ke lokasi Jangan ngene, nembak-nembak. Loh, setono suara glem. Heeh. Kelo. Acok mereng-mereng ngono nembakmu kuwi. Jen kecang. Ya ora ngono iki. Hah? Fotone piye, Ben? Fotone Eh. Piye iki, Nispit? Nek ditahu ustaz apa ngadul kono Saudara setia hati tunas muda wilayah mamulun Jalan lagi kita melihat kulenya Di balonmu, okay. eh, okay. oh, youtube, kondang, di parani, parani, balonmu, di mana aku, okay. eh, ini, eh, ini, eh, ini, jadi pendiriannya neng tak fitur lengkap nih, alat alat Oh apa? Oh, iya neng? No? Pohonnya Bule Oh ke dinin sakmono, Nolak Katanya kena ya Kita akan mendekat Telok Itu Eh Pikulannya gini ya Bule Temanya uratnya Dukul kembang apa? 20 lagi sebelah loro ini. Ini singkulon Ki sing kulon wis godong nah Ki wis ditawar pirang jutaan ngono durung diwene. Piye Apa, apa Le? <laughs> Oke. kuek tenang-kuek hai wité pule lor. ini dia pohon pule yang kan papanya sudah ditawar hampir 6 juta tapi burung tipehnya yang kose. Apa lagi? Ini dia. Oke. Okay. Ini apa okay. kan dulu video dari saya. Semoga bisa menambah wawasan. Tapi para pecinta boleh. Akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.